Menuju ke restoran Jakarta Coffee yang berada di kiri Sarawak. Itu dia nampak restoran Jakarta Cafe Yang ada di Miri, Sarawak, Malaysia Ini restoran Jakarta Cafe Yang ada di Miri, Sarawak, Malaysia Oke scan dulu ya yeah. Baek, baso biasa, baso biasa, es lemon tea. Ini asli ciri khas Indonesia, ada lesehan ya. Walaupun ada dari Malaysia, tapi bangunannya Indonesia. Ini Jakarta Kaffiyah legendaris di miris Sarawak Malaysia. Ya. Ini restoran legendaris. Nah, itu dia peda ontel asli. Ini itu peda ontel asli. Jadi khas Indonesia.